Kali ini aku sudah bersama Mia Dan hari ini Mia akan aku make up-in Yang penasaran jangan lupa subscribe youtube channelnya dulu oke okay? Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya Biar kalian tidak ketinggalan video aku yang selanjutnya Biar kalian tidak ketinggalan video aku yang selanjutnya Oke okay? dan jangan lupa juga tonton terus untuk videonya aku make upin dia atau make upin saudara apunya pakai masker ya biar tetap mematuhi protokol kesehatan against okay.